Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yoleko Rubianto dari CV Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memilih bidang usaha yang tepat ya, terutama untuk Anda yang masih bingung ingin memilih PT atau CV, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, untuk Anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan tanda lonceng agar setiap pada video baru dari channel ini Anda kendalikan notifikasi saya akan mulai ya. Saya akan saya akan memberikan sedikit gambaran ya yang, yang bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua dalam memilih e, bidang usaha mana yang tepat ya untuk antara CV atau PT. Okay. pertimbangan pertama adalah dari harga atau biaya pendirian. Ya, jelas ya kalau biaya pendirian CV itu lebih murah daripada PT. Ya, karena memang di kantor notaris sendiri, dari biaya pemesanan, biaya mendapatkan SK, biaya catatan lingkungan, itu CV, memang lebih murah dari PT. Jadi biasanya kalau kita ke kantor notaris pasti biaya CV itu akan jauh lebih murah daripada ke PT ya, atau menggunakan ke biasa juga sama saja. Pertimbangan kedua biasanya adalah apakah bisa suami istri. Ya, kenapa ini satu pertimbangan juga karena juga ada beberapa ya yang kesulitan kalau, kalau ingin mendirikan PT itu dia kesulitan mencari partner ya terutama uh, partner yang bisa dipercaya, partner yang cocok ya ini tentu saja untuk anda yang memang kesulitan ya mencari partner yang bisa dipercaya. Biasanya maka istri atau suami adalah menjadi pilihan jadi partner kita dalam menjalankan atau mendirikan badan usaha. Nah kalau PT itu tidak bisa tidak hanya suami dan istri saja. PT bisa suami istri tapi tetap ada satu orang lagi ya dari orang luar yang Eee, bergabung dengan PT tersebut ya karena suami istri itu, dalam perundangan itu dihitung dalam satu harta dan PT adalah PT umum ya, pergabungannya itu adalah eee, perpaduan modal antara dua eee, pemilik ya jadi kalau suami istri kan satu harta jadi dihitungnya sebagai satu pemilik makanya kalau PT di suami istri itu bisa saja, tapi harus mengacang orang lain untuk bergabung dalam PT tersebut Silakan CP. CP itu bisa suami istri ya, walaupun ada beberapa notaris yang uh, memperlakukan CP sama dengan PT. Tapi sebenarnya CP itu sama. <tuh> Karena jadi alasannya ya notaris-notaris uh, yang uh, menyamakan ya suami istri tidak boleh juga di CP itu alasannya adalah nanti kalau dalam pengajuan tembang biasanya kan uh, dia butuhkan dua orang uh, pernah menjawab terhadap harta ya atau terhadap modal dari usaha tersebut sebenernya kalau e, suami istri ya itu seandainya dia menyambungkan asetnya maka sudah cukup buat perbankan suaminya atau istrinya yang merajukan, istri atau suaminya menyetujui itu sudah cukup jadi sebenarnya beberapa teknologi juga membolehkan kalau CV itu boleh suami istri seperti itu ya, jadi kalau teman-teman yang bingung memilih antara Uh, bingung mencari partner untuk apa nama, untuk membuka usaha mungkin pilihan PT jadi salah satu pilihan ya karena bisa jadi teman-teman bisa uh, apa menggunakan nama istri atau nama suaminya untuk membangun perusahaan oke nah pertimbangan ketiga adalah dari segi perpajakan nah, kalau perpajakan ya uh, intinya sih perpajakannya akan sama saja karena PT maupun PT itu dihitung dengan uh, perhitungan pajak badan dimana pajak-pajak itu ya pajak perusahaan yang utungannya itu hampir sama paling perbedaannya adalah di pajak gaji pemilik atau gaji direktur kalau Sumpama PT itu gaji pemilik atau direkturnya bisa mengurangi pajak sedangkan CV tidak bisa karena CV itu dianggapnya adalah e, itu adalah hasil usahanya ya walaupun jadi kalau menjadi direktur itu di gaji maka gaji itu dia akan mengurangi perpajakan namun walaupun begitu ada satu lagi pertimbangan jadi penghasilan direktur di PT itu kena pajak, sedangkan penghasilan CV direktur CV ya selama di CV itu tidak kena pajak karena pajaknya sudah di apa dipotong di pajak perusahaan seperti itu. Jadi pajaknya hanya di pajak perusahaan saja. Sedangkan gaji dari direkturnya kalau BB itu masih kena pajak, sedangkan CV itu sudah tidak kena pajak lagi, karena sudah dipotong di pajak perusahaan. Lalu besarnya gimana pajaknya? Pajak gaji direktur ya, pajak gaji direktur ini besarnya gimana? Pajak dari direktur itu, kalau kita kajian kena PPH17 ya, atau pajak pribadi, gimana itu paling tinggi bisa mencapai 35% Itu kira-kira kalau gajinya itu mungkin di atas 70 juta per bulan ya, atau 50 juta itu sudah 25% ya karena pajak perorangan untuk uh, gaji atau penghasilan di atas 50 500 juta per tahun itu potongan pajaknya sampai 35 Jadi kalau semama gaji direktur PT itu nanti uh, sekitar 70 jutaan sudah mencapai 70 juta gitu ya, itu mungkin bisa kena pajak yang maksimal di angka maksimal yaitu sekitar 35 dari pajak penghasilannya. Sedangkan kalau CV misalnya gaji direktur 20 juta itu tidak dipotong pajak lagi lumayannya 35% tapi sudah dipotong pajak yang kalau sekarang itu besarnya itu 22% nanti di tahun depan itu pajaknya di tahun 2022 pajaknya hanya 20% jadi pajak direktur itu maksimal hanya kena 20% sedang untuk CV itu hanya kena 20% di tahun 2022 nanti ya sedangkan PT itu bisa sampai kena 35% ya makin tinggi pajak direktur kan makin tinggi gaji direktur pajaknya yang kena otorannya akan makin besar seperti itu ya, jadi kalau pertimbangannya kalau semalam gajinya masih di bawah 70 juta atau di bawah 50 juta mungkin PT lebih menguntungkan gaji direktur ya Tapi kalau semuanya gaji direkturnya itu nanti sudah diputuskan di atas 50 juta itu sehingga lebih menguntungkan dari segi perpajakan Oke, itu dari segi perpajakan ya, sedangkan Oke, berikutnya adalah yang keempat Itu dari segi tanggung jawab, seandainya terjadi resiko Ya, jadi kalau PT, itu tanggung jawabnya hanya sampai harta perusahaan saja Jadi PT itu, karena di badan hukum tersendiri Dia terpisah antara kekayaan PT dengan kekayaan pengelolanya Termasuk pemegang saham dan direkturnya itu terpisah kekayaannya Sehingga kalau terjadi apa-apa terjadi -apa PT Misalnya dia, mohon maaf, misalnya terjadi sesuatu terhadap kerugiannya dari perusahaan, dari perusahaan yang kita kelola Maka tuntutan terhadap PT terhadap direktur PT hanya sampai dengan harta PT tidak sampai ke harta kakak yang pribadi kecuali untuk yang sifatnya pelanggaran hukum ya korupsi atau tindakan yang disengaja itu baru kena ke tanggung jawab dan harta pribadi jadi ada pemisahan kalau PT ya sedangkan CV itu untuk pengelolaannya direkturnya itu tanggung jawabnya sampai harta pribadi sedangkan pemilikannya tidak jadi misalnya saja terjadi uh, kesalahan dalam pengelolaan perusahaan hingga mengakibatkan kerugian maka harta CV misalnya tidak cukup untuk mengganti itu kena juga sampai harta pribadi dari direkturnya ya, jadi tanggung jawab CV itu jauh lebih besar daripada tanggung jawab kalau kita mendirikan PT itu pertimbangan yang keempat masalah dari segi tanggung jawab sedangkan yang kelima adalah dari segi eh, saya dari segi konsumen kita keinginan konsumen ya, atau syarat dari konsumen jadi eh, seandainya saja perizinan yang kita gunakan itu misalnya harus PT misalnya karena ah, proyek apel-apel tertentu sehingga yang boleh masuk hanya PT maka ya CV tidak bisa masuk gitu. atau mungkin ya uh, ini ternyata memang justru gitu yang, yang boleh masuk ya CV tidak bisa masuk PPT tidak bisa masuk seperti itu jadi tergantung kebutuhan kalian. tapi kalau kliennya misalnya yang penting itu berbadan hukum maka CV sudah cukup tapi kalau selain itu mencaratkan misalnya akor yang ini hanya bisa dipilih oleh PT maka PT tidak cukup jadi ini bagi para teman-teman juga lihat ya, potensi pasar teman-teman potensi pasar teman-teman itu kira-kira uh, mempermasalahkan tidak PT atau CV. kalau tidak permasalahkan yang penting badan hukum ya karena kan uh, tentu saja badan hukum itu diperlukan ya, untuk menaikkan kepercayaan. jadi misalnya selainnya ah yang betul dia melalui ke badan hukum maka SMP atau PT tidak masalah Oke, okay. nah saya rasa itu saja. Jadi untuk uh, pertimbangan teman-teman ya memberikan mendirikan yang pertama silahkan ya dari segi pendanaan ya uh, modal pembuatan, uh, apa modal uh, modal pendirian yang kedua juga dari apakah bisa melibatkan suami atau istri, uh, yang ketiga dari segi perpajakan, yang keempat dari segi tanggung jawab, yang kelima pertimbangannya adalah dari segi apa namanya ada uh, diterima atau tidaknya oleh pelayan, ya seperti itu. Terima kasih banyak eh, sudah menyaksikan video ini. silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe. Karena di channel ini kita akan bahas tentang seputar legalitas dan kewirausahaan Terima kasih banyak lagi. Semoga terus buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.